Tes-tes semiliar tes, dua miliar tiga miliar empat miliar lima miliar enam miliar tujuh miliar delapan miliar sembilan miliar sepuluh miliar, miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepuluh miliar. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kembali lagi bersama saya Di Purnung Musingi Official Ya teman-teman Tidak lupa Di awal ini Saya awali dengan Saya doakan teman-teman yang Nonton Channel saya ini Nonton konten saya ini Sampai full No skip Saya doain lagi saya tidak ada jenuh-jenuhnya mendoakan yang nonton video saya sampai full tanpa skip. Saya doain ditambah uangnya 10 miliar teman-teman. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin, teman-teman. Ngapa dulu ya, ntar. mana usahanya seharian. Lelakan. ya sambil nonton ini gini teman-teman yang saya heran ya udah pernah ngalamin kan ya baru upload video video baru di upload subscriber langsung lenyap kayaknya dagelan banget baru upload video subscriber langsung wret, turun drastis saya juga bingung gitu Saya yakin teman-teman juga ada yang begitu Atau mungkin saya doang kali ya Nanti tinggal di komentar Kemarin saya udah perhatikan setiap saya upload video teman-teman Upload video subscriber langsung gratis Berkurang Mungkin ya Mungkin kalau saya sampai 5 lah sepuluh lah Nggak terasa Tapi kalau udah ratusan langsung ratusan Akan terasa Ya bayangin terasa sih tapi kalau udah di atas itu teman-teman saya yakin juga nggak bakalan terasa hilang lima juga nanti nongol lagi nongol lagi tapi setelah uh, beberapa kali saya amatin video saya begitu mau begitu saya kunjungi begitu video saya upload terus saya kunjungi beberapa teman-teman lah untuk menyapa begitu nyapa dan saya sekali lagi mohon maaf ya teman-teman nggak uh, bisa semuanya saya langsung ituin karena saya udah membiasakan diri untuk nonton full ya teman-teman ya kalau teman-teman nggak -teman nonton full ke saya ya anak aja lah bonus dari saya lah gitu kan oh ya yeah, teman-teman saya yang saya alami ini di uh, ketika saya upload video ya dari awal-awal dari perkembangan saya Sampai saya upload video Sampai saya mencoba upload begitu ya gitu kan Saya perhatikan benar Kata-kata youtuber senior Ya penting mah kita upload aja Gak usah pikirin subscriber Jangan lupa menyapa teman-teman kunjungi Kunjungi video Video Sesama youtuber pemula Begitu ya Nah Akhirnya saya kebanjiran Ya artinya mulai banyak youtuber pemula juga mampir ke, ke ke ke konten saya ini gitu mulai mampir akhirnya saya juga kewalahan juga gitu membalasnya tapi saya tetap dalam rule saya usahakan minimal se, saya coba usahakan semaksimal mungkin ya saya gunakan waktu saya saya coba untuk menonton videonya full gitu video, video full Sembari so, saya komen-komen Mengetik komen dan menyapa uh, pengunjungnya yang lain gitu pengunjung yang lain dan yang komentar yang lain begitu teman-teman ya ya akhirnya Alhamdulillah banyak juga yang mampir mampir mampir Cuma ya belum belum semuanya mohon maaf belum semuanya bisa-bisa saya kunjungin gitu kan karena terbatas ke, ke keterbatasan saya begitu yang mengenai kontennya kemarin hancur sekali lah kemarin hancur. Suaranya hancur saya pikir bagus begitu ya. Padahal ternyata saya selidiki dari kejadian kemarin waktu saya ngonten di di food itu. Ternyata ada saya saya juga saya selidiki, saya analisa ternyata ketika saya ngonten ternyata eh, baterai saya tinggal sedikit saya adalah uh, arti kata kondisi baterai itu tipis gitu jadi enggak suaranya naik turun naik turun naik turun begitu ya mudah-mudahan jadi pembelajaran saya ke depan ya yaitu tadi teman-teman saya juga bingung ya ketika upload video kembali lagi ke topik pembahasan upload video subscriber langsung lenyap gitu ya saya juga bingung apakah memang ada yang begitu upload langsung lenyap gitu saya perhatikan bukan hanya video saya yang kemarin juga video saya sebelumnya juga ketika saya upload langsung lenyap, lenyap, lenyap. tapi akhirnya nongol lagi ketika saya coba soan ya, silaturahim ke teman-teman sama teman-teman mulai nongol lagi nongol lagi nongol lagi gitu saya juga saya nggak kurang begitu meneliti ke sedalam sedalamnya gitu. tapi kalau saya pikir-pikir ya kayak insan Tutor ya Islam ngomong udah yang nggak usah dipikirin yang penting maaf terus video tapi saya juga nggak artinya keterbatasan ide juga ya namanya youtuber pemula mau ngomong apa mau ngomong apa begitu kan kadang ada ide kita lupa nyatet nah itu lagi permasalahan lagi ada ide ngonten ini nih lupa nyatet, lagi ntar lah ntar karena kesibukan nah kemudian yang kemarin tuh yang tidak pikir ini udah saya matiin ini apa wifi-nya pun saya sebenarnya menyambung dari omongannya kemarin teman-teman video saya yang lalu yang di kafe apa yang di food court itu jadi ketika upload video, apa merekam video, ya kan? Merekam video itu ada baiknya kita matikan dulu pakai datanya, karena ketika pakai datanya nyala otomatis WA akan masuk, ya kan? Telepon masuk, gitu kan? Bahkan kalau bila perlu kita harus mode pesawat. Jadi ketika saat terjadi kita merekam itu tidak ada gangguan dari konektivitasnya gitu kalau ya itulah yang intinya seperti itulah saya perjelas di video ini ya itu aja teman-teman nanti saya akan sambung lagi dengan konten berikutnya jangan bosen nonton konten saya ini karena setiap yang nonton konten saya ini yang nontonnya sampai full no skip, iklannya juga ditonton, saya doain semoga Allah Subhanahu wa taala menambah uangnya 10 miliar amin ya rabbal alamin.